Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang kafir adalah selalu engkar baik mereka engkau peringatkan atau tidak sama saja mereka tidak akan beriman Ayat ke-7 menjelaskan khutam wa'ala kulubihim wa'ala sam'ihim Di diterjemah dengan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka tertutup rapat Para pendengar yang kami hormati, tentu ini bagian dari kategori orang kafir Ada orang kafir tertentu yang karena angkuhnya, karena cuatnya terhadap kebenaran Sehingga dihukum Allah dengan dikunci hati dan pendengaran mereka Juga dijelaskan bahwa wa'ala absorihi muhishawah dan penglihatan mereka tertutup rapat Akhirnya mereka mengalami walahum azabun azim Mereka pasti mendapat siksa yang pedih Tentu dalam keyakinan para ulama Sebagaimana yang termaktub Atau mansus atau eksplisit dalam teks Al-Quran adalah Ini jenis-jenis orang kafir yang ketika mati dalam keadaan kafir Dalam sebagian ayat disebut Wama tuwarum kufar Mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir dengan demikian maka ayat ini untuk orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir bukan kafir yang akhirnya bertobat jika ada orang kafir yang akhirnya bertobat dan berbuat amal soleh mereka iman secara benar maka masuk kategori ayat kulil kafaru iyan tahuyu farlahum akhatsalah katakan Muhammad pada mereka yang kafir jika mau berhenti dari kekafirannya maka akan diampuni apa-apa yang sudah lewat atau dosa-dosa yang pernah mereka lakukan Para pendengar yang kami hormati bahwa ayat ini mengatakan Orang-orang kafir kamu peringatkan atau tidak sama saja mereka ada iman Meskipun ini satu kejadian atau satu fakta, satu kategori yang faktual Di antara orang-orang kafir yaitu diperingatkan apa tidak diperingatkan tetap tidak iman tapi ini tidak menjadikan hukum bahwa Nabi tidak wajib dakwah atau memperingatkan Dalam banyak ayat Allah mengatakan In ka ka'ilal bala kamu Muhammad harus tetap menyampaikan meskipun mereka menolak Karena menyampaikan kebenaran, memperjelas kebenaran Atau berargumentasi tentang kebenaran harus selalu disampaikan kepada mereka Dan tentu sebagian mereka faktanya iman dengan demikian ayat ini khusus bagi mereka yang kafir dan mati dalam keadaan kafir baru diancam walakum azabun azim mereka itu dapat sisa yang bedih. Tapi jika mereka kafir dan menjadi mukmin karena penjelasan-penjelasan Nabi maka dia dihukumi mukmin dan dia berhak masuk surga. Dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan bahwa fungsi Nabi adalah bayyinah Bayina maknanya dalam menjelaskan satu kebenaran yang begitu jelas. Tiga orang yang paling ingkar sekalipun, paling bodoh sekalipun, paling angkuh sekalipun, karena penjelasan Nabi sangat argumentatif dan sangat rasional. Banyak juga mereka yang menerima. Bagaimana termaktub dalam surat Al-Bayina. Lam yakunil lagi kafaru min ahlil Kita di Wal Musyrigi, namun fakina hatta tak diakmuul Bayina. Rasulum minagwa hiaslu suhufam mutahara. Mereka yang kafir, baik kafir golongan Yahudi Nasrani maupun kafir dari golongan Musyrik Mekah kala itu Tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya sehingga datang al albayina Albayina itu apa? Kebenaran sejati, kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, begitu transparan yakni adalah Rasulullah min Allah yaitu Rasulullah yang membaca lambiran-lambiran suci yakni al quran ada faktu, fakta sejarah bahwa Umar bin Khattab dulu itu kafir dia dikenal dengan preman pasar ukat dia dengan lantang mau membunuh Rasulullah ketika di tengah perjalanan Umar ketemu sama temannya Dia ditanya mau kemana kamu Umar Mau bunuh Muhammad karena dia sudah bikin agama yang baru Lalu kata temannya tadi Kenapa kamu membunuh Muhammad Sementara saudari kamu Saudara putra putri kamu Juga sudah mengikuti Muhammad Lalu Umar berbalik arah Mencari adiknya Kemudian setelah ketemu adiknya Ternyata adiknya baru mengkaji surat toha Bersama suaminya Ketika Umar datang dan mendengar surat Toha tadi Yang diantaranya dikatakan Ada wahyu Toha ma alik al-Qur'ana Litasqo illa tazkirotal Limayaksyah Muhammad Kamu saat turunkan Al-Qur'an kepada kamu ini Bukan Untuk kamu celaka quran turun kepada kamu Hanya untuk sebagai peringatan Limayaksyah bagi mereka yang punya rasa takut Kepada Allah SWT Kenapa Allah perlu ditakuti? Karena Allah adalah zat yang mempunyai langit bumi. Yang menguasai alam raya. Sebab itu diistilahkan dalam Al-Quran. Dan mimman khalaqal kalau was sama wati la Lalu ketika Umar mendengar ayat ini dia tahu. Dan dia berkomentar, dan dia berkomentar, mungkin karangan manusia seperti dia Akhirnya dia iman dan dia iman, dan dan ketemu di rumahnya Zaid bin Arkom, kemudian dikenal sebagai tanggal kejayaan Islam, karena saat itu Omar masuk Islam. Dengan fakta-fakta seperti ini, maka ayat 5, ayat 6, ayat 6, dan ayat 7 adalah khusus orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Tapi bukan berarti semua kafir adalah mengalami Khotamallahu ala kulubim wa ala samihin Orang-orang kafir yang hatinya ditutup sampai mati Tidak sebab banyak juga orang kafir yang akhirnya masuk Islam Yang masyur dalam sejarah ada Saitinah Umar bin Khotob, Ada Khalid bin Walid Ada Putra Abu Jahal, Igrimah bin Abi Jahil Ada Abi Sufyan Masih banyak lagi kafir-kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam Dengan demikian ayat enam sampai tujuh adalah kategori tertentu yaitu mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Sementara orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam, baik secara individu-individu kayak Syitina Umar, kayak Syitina Khalid bin Walid, kayak beberapa sahabat, juga di akhir masa kenagian Rasulullah sebelum beliau wafat, peristiwa tepatnya peristiwa fathi Mekah ketika Mekah dibasahi Rasulullah adalah ada gelombang gimana orang kafir secara masal masuk Islam yaitu yang disebut dalam surat Fatah ja Jika telah datang pertolongan Allah dan telah datang juga kemenangan kemenangan kamu atas musuh-musuh kamu Muhammad dan akhirnya kamu melihat, bersaksi, melihat langsung tansa kamu melihat para manusia para orang-orang kafir yailla kamu melihat manusia memasuki Islam masuk Islam dengan keadaan bergelombang-bor bergelombang-gelombang atau berjamaah berjamaah. dengan demikian jelas sekali bahwa kategori orang kafir adalah satu orang-orang kafir yang Mati dalam keadaan kafir. Ini yang kena vonis jin raka selamanya. Walau maju ada orang-orang kafir yang akhirnya Islam. Ini yang disebut dalam ayat Kullilawina kafaru, Iyan tahu, salaf, pada orang-orang yang kafir. Jika mau berhenti dari kekafiran, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Lalu tentang kewajiban, Sawaun alihima, Anggertahum, birhum. Tentu kita sepakat sebagaimana mansus atau eksplisit atau termaktub dalam Al-Qur'an Nabi diutus Allah dalam untuk memberi penjelasan kebenaran Sehingga dari penjelasan-penjelasan itu Nabi bisa mengubah bangsa Arab yang dulu mayoritas kafir menjadi mayoritas muslim Ini yang disebut Al-Bahina Ada contoh unik dari kekeliruan orang kafir yang sudah akut tapi karena logika yang dibangun Nabi, akhirnya mereka tercerabut juga dari kesalahan itu, bisa terbebas juga dari kesalahan itu. Orang-orang kafir adalah merasa bahwa di dunia ini urusan banyak, urusan banyak, kasusnya banyak, problem hidup banyak, beban hidup banyak, sehingga mereka berpikir kalau kita punya Tuhan satu maka tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Lam sa'na ilahun wahid, tentu kita tidak cukup oleh Tuhan satu, karena urusan kita banyak problem kita banyak, begitu seterusnya sehingga di seputar Ka'bah itu ada 360 berhala belum berhala-berhala kecil yang disembah oleh mereka yang musyrik di rumah masing-masing sebagai -masing, benda yang dituhankan ketika Rasulullah mengajak bahwa Tuhan itu harus satu Tuhan itu nggak sama dengan makhluk mereka protes ya Muhammad kita-kita ini punya urusan banyak punya problem banyak tidak mungkin masalah semua ini selesai dengan satu Tuhan Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat -al ta ilaha wahida Masa Muhammad mengajari kita satu Tuhan Ini aneh Karena urusan banyak kok Tuhannya satu Lalu Rasulullah dengan sabar, dengan bijak, dengan telaten Mengajarkan mereka Mereka diajarkan demikian kalau kamu punya satu Tuhan, yang Tuhan itu memberi rezeki kamu, merawat kamu, mensubsidi kamu Lalu ada satu Tuhan yang jadi beban bagi kamu Kamu harus membersihkan dia, kamu harus memandikan dia, kamu harus ngasih makan dia Lalu kamu milih Tuhan yang mana? Kata mereka, tentu milih Tuhan yang memberi kita Berhala-berhala yang kamu sembah adalah merepotkan kalian Kamu harus menyuci mereka, membersihkan mereka, ngasih sesajen sama mereka Ini yang disebut dalam satu masal, dalam perumpamaan Wahua kalun ala maulah Hanya jadi beban bagi kamu. Oke Muhammad, kita memilih Tuhan yang enggak merepotkan kita Tapi Tuhan yang memberi rizki kita, yang memberi makan kita, yang menciptakan langit dan bumi Lalu Tuhan yang begitu berapa Muhammad? Allah memberi penjelasan lagi lewat nabinya. Allah membuat satu perumpamaan. Kalau kalian jadi pembantu, dulu istilahnya budak, budak sahaya, kalau sekarang mungkin pembantu. Meskipun pembantu dan budak tentu beda. Tapi gampangan dalam perumpamaan begini. Kalau kamu jadi bawahan. Kemudian punya majikan banyak. Semuanya minta kamu layani. Mereka semuanya minta perintahnya dilaksanakan. Mereka akan tersinggung dan marah besar Kalau perintahnya tidak dilaksanakan Lalu majikan Anda ini banyak Perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda Semuanya tersinggung Kalau semua perintahnya tidak dilaksanakan Dengan kalau kamu jadi pembantu atau bawahan punya satu majikan Majikan ini akhlaknya baik, tidak otoriter Perintahnya tunggal Dan hanya dia majikan kamu Kamu milih mana punya majikan Banyak yang berbeda-beda dengan satu majikan saja Lalu orang kafir menjawab, tentu Muhammad kita milih satu majikan saja. Hmm. Kata Rasulullah, begitulah Tuhan. Tuhan kamu adalah nanti yang atur kamu, yang merintahkan kamu, yang bikin aturan. Jika Tuhan satu, maka nyaman bagi kita semua. Karena perintahnya satu dari zat yang satu. Dan tidak ada rivalitas, tidak ada saingan. Ini yang dimaksud dalam ayat. Dorobabok, masalah rojulan masalah. Coba Anda logika, Anda angan-angan, Anda pikirkan. Bagaimana kalau ada seorang lelaki yang jadi bawahan? Kemudian dia punya majikan banyak, yang seleranya beda-beda, yang perintahnya beda-beda. Semuanya minta dilayani. Semuanya memerintahkan untuk ditaati. Tentu ini akan membingungkan sang bawahan karena perintahnya beda-beda. Lalu dibanding dengan satu pembantu atau bawahan yang punya satu majikan. Lalu Anda milih mana? Mereka sepakat mengini satu majikan. Akhirnya mereka sadar bahwa punya Tuhan banyak itu menjadi repot, menjadi problem, menjadi masalah. Akhirnya lewat kesadaran itu karena barokah ajaran Rasulullah SAW, akhirnya mereka berkeyakinan. Dan menjadi tahu bahwa falam fa an nahula ilaha illallah bahwa memang Tuhan itu harus satu. Di sini yang dimaksud albaikinya. Maka pemirsa yang kami hormati, pendengar yang kami cintai, kita jangan bosan-bosan membuat argumentasi ilmiah yang memastikan bahwa Tuhan itu satu. Dan Tuhan adalah ala kulli yang kutir. Ini yang dimaksud dengan albaikinya. Satu kejelasan, satu kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, sampai semua orang itu menjadi tahu. Ketika kebenaran begitu jelas begitu gamblang oleh logika yang paling sederhana sampai logika yang paling serius, ini disebut alba Sebab itu Allah mengajari semua nabi adalah dengan hujah, argumentasi ilmiah. Maka dalam banyak ayat disebut, ketika hujah tuna, adaina, di ada keyakinan orang kafir saat Nabi Ibrahim bahwa berhala itu memberi manfaat mereka menyembahnya, mereka memberi sesajen, mereka memuja-muja suatu saat di hari besar mereka semuanya paginya mau datang ke berhala itu di satu area khusus lalu malamnya sebelum ada acara Nabi Ibrahim memangkas semua berhala-berhala kecil dan kapaknya digalungkan sama berhala paling besar lalu paginya geger geger-geger mereka akhirnya lewat identifikasi sosial akhirnya tahu bahwa pasti pelakunya Ibrahim karena selama ini yang menentang kita nyembah berhala itu Ibrahim ditanyalah Ibrahim kamu yang memotongi berhala-berhala kecil ini kata Ibrahim tidak, tentu yang memotongi yang bawa kapak kata mereka ini hanya berhala kamu kan bisa memotongi, bisa merusak berhala-berhala kecil di sini logika mereka kelihatan keliru kalau kamu yakin enggak bisa memotongi berhala-berhala kecil kenapa kamu yakin dia Tuhan Tuhan tuh harusnya bisa melakukan sesuatu bisa berikhtiar bisa membuat langit bumi macam-macam ini hanya berhala hanya mereka sadar bahwa mereka salah ini yang disebut hujah seperti itu Para pendengar yang kami hormati, kita jangan dosen punya logika-logika atau argumentasi ilmiah yang menjadikan umat manusia selalu dalam keadaan kafir. Ini penting karena iman hanya murni keturunan misalnya atau kultur kultural setempat ini masih rawan untuk dikumbang ambil oleh fitnah atau oleh cobaan-cobaan non muslim. Tapi kalau iman dengan argumentasi ilmiah yang kuat Insya Allah Kalaupun kita hidup di Eropa, di Amerika, di negara mana saja Kalau tauhidnya kuat dengan argumentasi yang al Maka iman ini insya Allah terjadi Sebab itu para nabi sering mengatakan Kul inni ala bayinati kita-kita ini Begitu jelas mendapatkan kebenaran dari Tuhan Ada kisah unik Zaman kafir kureh, ada seseorang yang malam-malam memuja-muja berhalanya. Kemudian, pas dia memuja-muja berhalanya, kebetulan saat itu ada seekor luwak mengencingi kepala berhala itu. Maka, dia kaget, resi menyembah tadi bilang, 'Akhirnya, bunyi abu ini Tuhan kok dikencingi luwak Terus, dia sadar dari... Sehingga himat kami para pendengar bahwa latihlah terus logika beriman Logika bahwa Allah satu, Tuhan satu Sebab ini satu logika yang paling final Logika yang paling final dan paling mudah diterima oleh akal sehat Akal kita, rasa kita, fitrah kita Kalau dikatakan Tuhan satu dan Tuhan menguasai alam raya Dan Tuhan tidak punya rival tentu lebih mudah menerima sehingga disebut agama ini fitrottowohilladhi fattorah nasa selain logika ini tentu akan mengundang pertanyaan-pertanyaan terus yang lebih ekstrim misalnya logika Tuhan tiga berarti pertanyaannya lalu tiga ini yang paling hebat siapa yang paling pertama siapa ini pertanyaan-pertanyaan yang gak mungkin terjawab sehingga paling mudah di logika adalah Tuhan tuh satu dan Tuhan tidak ada jenis yang sama ada yang sama yang sejenis. Di sini terus kemudian orang-orang kafir tanya lagi, "Ya Muhammad, Tuhan kamu yang menarik itu, yang hebat itu, lalu sifatnya kayak apa?" Turunlah surat al "Allah Tuhan kami ini juga Tuhan kalian, Tuhan sealam raya dan Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang satu. Allah somad dan Tuhan yang menjadi Tujuan Untuk kita lapuri masalah-masalah kita Tuhan yang kita berdoa Kepadanya setiap kita punya masalah Lalu ciri Tuhan Lagi adalah Dia tidak melahirkan Juga tidak dilahirkan Ini penting karena Tuhan adalah zat yang tidak mungkin ada kembarannya Sehingga kalau punya anak nanti penuh Anak itu sejenis dengan Bapak Padahal ini tidak mungkin dalam Tuhan Karena Tuhan adalah Laisa pasti tidak ada kembarannya. Nah Tuhan adalah zat yang azali yang pertama dan tentu punya sifat-sifat yang sama sekali berbeda dengan makhluk. Yang oleh istilah para ulama disebut mukhol lafat pasti beda dengan makhluk. Kalau bahasa Quran menyebut Laisa Kamis pasti tidak ada badannya. Kemudian ayat ini ditutup, walam melakukan hukufanah dan tak ada seorang pun yang akan menyamai Tuhan. Sampai kapanpun di sini banyak sekali individu-individu kafir kores yang masuk Islam masuk Islam, masuk Islam kelimatnya adalah ketika waktu Mekah mereka masuk Islam secara bergelombang gelombang sebab itu sekarang kita saksikan Mekah Madinah dan semua Timur Tengah mayoritas muslim ini barokahnya penjelasan atau albayinah atau argumentasi ilmiah yang terus diterangkan, dibawa-bawa disosialisasikan oleh Rasulullah SAW Sebab itu saya ulang lagi ayat 6 Innal lagi nagafar sawhitartalamun di sini diterjemah Adapun mereka yang ingkar baik mereka itu engkau peringatkan atau tidak sama saja mereka tidak akan beriman ini adalah jenis-jenis atau kategori orang kafir yang mereka kafir terus sampai mati misalnya Abu jahal Abu Lahab. tapi tentu ini satu jenis yang nanti ada jenis lain dari orang-orang kafir itu yang masuk ayat misalnya idza ada orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam dan itu banyak sekali sebagaimana kita tahu dalam sejarah ada Umar ada Khalid bin Walid ada Abi Sufyan dan sebagainya dan sebagainya sebab itu dalam disiplin ilmu tafsir dijelaskan seorang mufasir atau seorang mutarjim menerjemah harus hafal Quran dan harus menguasai makna-makna Quran sebab satu dua ayat kadang-kadang disitu Allah hanya menjelaskan satu kategori saja ada kategori-kategori lain yang dijelaskan di ayat lain misalnya ada ayat yang menjelaskan umat Islam itu wajib melakukan ini, ini, ini misalnya disebut 4 di ayat lain disebutkan sampai 8 di ayat lain lagi misalnya disebutkan sampai enam. Lalu kita menghitung semua itu termasuk kewajiban, dan itu normal dalam ulumul Quran. Sebab itu misalnya di sini diterangkan hanya ada orang kafir, misalnya yang akhirnya berjenis sawa unalihim, angtertahum, Orang-orang kafir yang kamu peringatkan apa ndak tetap ndak tetap ndak mukmin, nantinya tetap kafir tapi ada orang-orang kafir yang akhirnya munfaqin tercerabut dari akar kekafirannya karena datang sebuah bayinah ini yang disebut lam yakunillahina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta taktiyahumul bayinah ini penting saya sampaikan biar kita punya tradisi kalau sebagai mufasir atau pengambil makna dari quran kita harus komprehensif ayat-ayat yang terkait kita kaji tematik-tematik yang terkait kita kaji asbabin musul kita kaji kesimpulan-kesimpulan timoistik -kesimpulan juga kita kaji fakta-fakta sosial juga kita kaji dengan demikian terus kita menyimpulkan ada sekian kategori yang baru boleh kita yakini sebagai hasil penelitian atau hasil uh, penafsiran contoh gampang misalnya begini di ayat-ayat umum tentu orang baik itu Wayuki yuki munasolat yaitu yang mendirikan sholat. Orang-orang baik adalah orang-orang yang iman bil melakukan sholat, mau melakukan zakat. Kemudian di sini misalnya secara eksplisit gak disebut haji. Tapi nanti di ayat lain jelas di antara rukun Islam misalnya kita kena kitab, kena aturan wati Wa mulhajjal alamrotail atau misalnya di ayat lain dijelaskan walillahi alamna kamu-kamu ini kalau mampu wajib haji misalnya. Nah, kenapa ini di ayat yang berbeda? Karena memang Quran turun tuh dalam durasi waktu 23 tahun. Ada masa di periode-periode Mekah Rasulullah hanya menjelaskan argumentasi-argumentasi tauhid. Makanya ini disebut ayat-ayat makkiyah atau surat-surat makkiyah. Kemudian di Madania karena Islam sudah mapan, kemudian kewajiban-kewajiban Islam diterangkan secara eksplisit. Mulai zakat, bahkan kadarnya, nisabnya, aturannya, bahkan mustahidnya siapa yang berhak menerima zakat misalnya yang dimaksud dan seterusnya. Sehingga justru di antara mukjizat Quran, tingkat kesusastraan Quran adalah menjelaskan itu sesuai konteks seperti itu kita tidak bisa menyimpulkan satu Quran tanpa anda harus hafal dulu semua Kalau tidak Kamu harus mengikuti ulama yang hafal, yang ahli tafsir Karena ayat ini menjadi komprehensif, menjadi lengkap Pemaknanya setelah kita memperbandingkan memperbandingannya Misalnya tadi di awal Baqarah belum dijelaskan kewajiban haji Tapi nanti di awal juz 4 misalnya ada kata-kata walillahi alam nasihi jiltehi e manistatoa ilahi sabila. Di ayat lain sampai dijelaskan cara berhaji. Misalnya kamu harus begini, kalau haji itu ada kemungkinan Efrat, Tamatto, Kiran. Kalau Tamatto aturannya Faman Tamat Taabil Omroh tirol haji Famas Taisharum Nalehdi dan sebagainya dan sebagainya. Dengan warning dari saya demikian Saya mohon sekali bahwa Ulumul Quran adalah ilmu yang sangat sensitif Yang sangat peka Karena Quran adalah kitab suci Panutan umat Islam Maka sebaiknya seseorang jangan gegabah Dalam menafsirkan Quran Kalau kita tidak ahlinya bisa merujuk Ke terjemah kemenak atau terjemah-terjemah terjemah Keluaran Al-Azhar Keluaran konsensus para ulama yang Kredibel atau mengikuti ulama-ulama Yang mu'tabar yang yang yang yang kapabel di bidang